Ya ketemu lagi dengan channel Golek Variasi ya. Ini di, di sini sekarang kita merontokkan cat, buang cat yang udah tebal nih. Ini cat bukan skotet ya, tapi kita cat ini kayak udah kayak skotet nih ya. ini cat udah kayak sepatlet gampang ya gimana cara begini ini biar bisa udah kayak biar kayak sporet ya, kali ini udah tebal ini cat ya bukan sporet ini ini cat editingnya. Kalau sekotet ini, gak bakalan bisa di ya. Ini biar bisa begini tuh, pertama diguyur dulu dinner ya. Dinnernya dinner dikasih clear ya. Guyur aja, encar juga, cat dalamnya jadi kalau bahasa Sunda mah jadi belkah ya. Terkudah buka ini enteng nih ya buat nyopotinnya ya. udah kayak skotet ya ini langsung habis ke dasar-dasarnya ya hmm. Hmm. ini cat dasarnya cat ya ya terima kasih